Ajing puasanya lancar. Tapi gosipnya jalan terus. Satu sekitar musjid Nisbah Salim. Diceritanya semua. Tetangganya lewat pergi sembahyang Dia lihat gamisnya hijau. Jilbabnya pink. Dibilangin pisang hijau berjalan. Tapi tidak ada ibu-ibu begitu di sini. Tidak ya. ada. Yang di sana kayaknya. yang di sana. Tapi dari mana sih bagian? Oh dari sana juga. Oh sama kalau begitu ya. Kita tetangganya tidak pernah berhenti bercerita. Tetangganya yang ganjil-ganjil dia lihat, bibirnya merah, dibilangi palsu. Kenapa kau tahu palsu? itu masa giginya juga merah.